Sahabat doa semua Pada malam hari ini Marilah kita lanjutkan doa novena kita Wujud doa kita Pada novena kali ini Adalah Untuk saudara gerak bade Mohon kesembuhan Dari segala macam penyakit Yang terus menimpa keluarga Yang kedua Untuk saudara pancendeso Yang pertama Pengembalian uang yang dipinjam orang yang kedua, mohon kesembuhan untuk istri aku, Lina Aristo Utari, yang menderita penyakit kanker serviks. Dan yang ketiga, agar rukun kembali sekeluarga. Wujud yang ketiga untuk saudari Tri Triyuliani Tri Yuliani wujudnya adalah untuk keselamatan keluarga dari segala yang jahat. Yang keempat untuk saudara Gary Lima Hekin Wujudnya adalah perdamaian dalam keluarga Dan yang kelima Saudari Tinceliana Wujud doanya adalah untuk kesehatan keluarga Baiklah saudara sahabat doa sekalian Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendoakan Doa Novena 3 Salam Maria Dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus, Amin Allah yang maharahim, aku menyesal atas dosa-dosaku Aku sungguh patut engkau hukum Terutama karena aku telah tidak setia kepada engkau Ya maha pengasih dan maha baik bagiku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 Kemuliaan, kemuliaan kepada Bapa dan, dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang dan selalu dan sepanjang dan segala abad Amin terpujilah nama Tuhan Yesus Bunda Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya dalam nama Bapa dan, dan Putra dan, dan Roh Kudus Thanks for watching this video please subscribe our channel